Sebuah karya putra-putri Kalimantan Utara berhasil mengharumkan nama daerah di kancah internasional. Adalah film pendek yang berjudul Kuwanyi, Legenda Telur Pecah. Yang mengisahkan tentang cerita rakyat di Kabupaten Bulungan dan masuk untuk diikutkan dalam peserta festival film Asia. Hebatnya lagi, film yang diproduksi oleh para kreator Kaltara ini. Merupakan satu-satunya wakil dari Kalimantan yang ikut dalam event bertajuk Jogja Netpak Asian Film Festival 2021 yang ke-16 untuk kategori film pendek. Dan dari Indonesia sendiri hanya ada 10 judul film yang diikutkan dari 5 provinsi. Setidaknya ada 115 film terdiri dari 46 film panjang dan 69 film pendek yang berasal dari 15 negara Asia Pasifik hadir dalam gelaran ini. Sebagai masyarakat Kaltara kita patut bersyukur, berbangga serta memberi apresiasi serta dukungan kepada putra-putri Kaltara yang berhasil mengharumkan nama daerah di kancah internasional. Terima kasih Ujang Gegawon, Bang Ipung, Tim Produksi serta pihak-pihak yang telah menyokong. Semoga sukses di ajang Jogja Nepak Asian Film Festival 2021.